Contoh Mohon maaf Buka dulu tutupnya Ya bertahap karena ini masih panas Makan bagi pecinta durian Makan durian itu enak enggak? Enak ya? Durian Makan durian Wah susah dibayangkan ini harus dipraktekin soalnya Ya, Udah pokoknya makan durian enak atau enak? Enak Kemudian ya makannya itu di tempat yang pemandangannya indah enak atau enggak enak? enak ditemani orang yang disukai enak atau enggak enak? enak betul ya? eh kok lewat se se apa ya se? ya seekor lah ya boleh dibilang seekor ya kecil loh seekor lalat lalat itu seekor atau sebuah seekor ya tapi terlalu kecil tetap namanya seekor ya seekor Lalat, lalat nih datang. Durian, wena, pemandangan bagus. Terus matanya, pikirannya, telinganya, tangannya minggir dari durian ngurusi lalat satu. Punggang saya mau nanya, stres nggak? Stres? Stres, betul? Yang buat stres apa? Lalat. Enggak. Lalat gak punya salah. kenapa? Lalat juga suka durian. Lalatnya juga suka duri, durian. Maka ketika ada lalat lewat ini seharusnya ya seharusnya nyantai sah, saja ambil duriannya, makan dinikmati. Uh, sedikit gangguan tidak berarti. Kenapa? Yang ini terlampau eh, enak. Nah manusia ini kebanyakan gak begitu Satu gangguan kecil Itu rasanya gangguan yang luar Biasa Kenapa? Gak bisa melihat dirinya lagi dikitari Nek, nek ma. Ini kelihatannya sederhana ya Tapi ini terapan Sehari-hari berulang kembali Begini lagi, begini lagi Begini lagi, begini lagi Masalahnya apa toh? makanya saya kalau kedatangan orang bilang saya sakit sekarang saya mau nanya ini saya sakit gak nih saya ini sakit gak nih sekarang ini ah enggak hm, punya perasaan Alhamdulillah sehat kan begitu ya apa yang sehat sekujur tubuhnya insya Allah sehat hanya ada sedikit gangguan suara betul Nah, kalau kemudian saya berkeluh kesah, gangguan suara, gangguan suara, gangguan suara, padahal enak semua itu. Cuman ada satu gangguan suara, perhatikan saya nggak pinter, loh. Ya, nggak, nggak pinter. Kenapa sedikit gangguan suara merusak hidup saya sepanjang hari? Nah, kalau saya nggak mau gitu, gangguan suara, tak mati, wedang jahe madu, kan begitu ya? Gangguan suara. Mas Cahyo tolong belikan duri durian. Gangguan suara. Wah, pokoknya enak wenak semua itu. Jeruk, ma, manis. Gangguan suara. Jus. Gangguan suara. Isti rahat. Tanematis semua. Saya nggak mau lihat itu sebagai penyakit. Tapi saya melihat Allah kasih banyak nikmat di balik gangguan su suara gangguan suaranya nggak usah diurus makanya saya ceramah sekalipun kalau mau bengok yang bengok betul, mau teriak ya teriak, saya nggak mau mikir gangguan suara, lawang suara saya nggak terganggu kok ya kok tidi banyak, kan begitu ya boleh dilanjut iya baru 40 menit kurang dikit 40 menit kurang se so? sedikit jadi kalau Kebanyakan manusia level yang paling dasar itu gagal. Makanya jadi muslim pertama kali bangun tidur disuruh ngapain? Sadar dalam nikmat. Alhamdulillah. Betul ya? Apa bangun tidur zikirnya kalimat tahlil? La ilaha illallah. Apa seperti itu? Abdulu zikri betul. Zikir yang terbaik ucapan. La ilaha illallah. Solawat bagusnya luar biasa. Qiraatul Quran bagusnya luar biasa. Apakah memelak langsung yasin? Enggak ya. Buka mata yang diajarkan Nabi SAW ngapain? Rasakan dirimu dalam nek, nek Alhamdulillah. Karena itu dikatakan seseorang tuh yang Makan dan minum alias gak berpuasa sunnah, makan dan minum tetapi dia bersyukur dengan makan dan minumnya, atau syakir orang yang makan, ya orang yang makan tapi bersyukur itu lebih utama daripada orang yang berpuasa dan sabar. Sunnah loh dia, jenengan puasa hari Senin, sunnah bagus atau gak bagus, bagus. Usa Is hari Senin sibuk makan, bagus enggak? Kalau ternyata Usa Is itu dengan puasanya cuma ngelah geluh ngelah-ngeluh. Uh, pokoknya ini ya poso ya. Poso kok seperti ini, menyiksa sekali puasa. Tapi kalau dia makan, bisa sendawa. Ojo di Prada gak enak aja ya, sendawa. Terus Alhamdulillah ya Allah, oh, enak betul, terima kasih ya Allah. Dia itu bisa munculkan rasa syukur dengan makannya, maka makannya ini lebih utama daripada dia puas puasa sunnahnya. Kenapa? Syukur ini pangkatnya lebih tinggi daripada sabar. Syukur itu pangkatnya lebih tinggi daripada sabar. Setiap orang yang syukur pasti sabar. Setiap orang yang syukur pasti sabar. Karena apa? Jarang orang itu bisa su, syukur banyak orang itu kufur gak bisa lihat nih bu ibu boleh nanya tapi jujur ya sampai hari ini kamu sudah pernah belum memandang wajah suamimu dengan pandangan swayang pol Terus mengucapkan terima kasih karena selama ini kamu sudah diberi nafkah berapapun itu. Tuh. Jujur ya. Apa jawabannya bu yang keras? Belum. Nah itu pelakunya sudah ngaku, korbannya coba. Korbannya, jujur ndak nih korbannya. Sudah pernah belum istri anda menatap anda dengan pandangan cinta terus ngomong mas... Terima kasih banget ya Mas, kamu udah berjuang pagi-pagi tinggalkan rumah bertahun-tahun mencarikan sesuap nasi demi aku Mas. Terima kasih ya Mas ya. Pernah belum istri ngomong begitu? Sengatok banteng menoloyo. Jadilah laki jangan takut. Ucapkan yang keras. Udah pernah belum? Bu, jadi atas sama bawah kelop ya, kelop betul Nah, nanti itu istri baru tahu rasa perjuangan suami walaupun mungkin ngasnya nggak banyak ngasihnya nggak nggak banyak setelah suaminya is dead sedo tewas wafat gugur mati Bu sangkarmu namanya yang mana begitu suaminya meninggal dunia terus dia harus keluar dari rumah dia cari nafkah Naik angkot, naik motor, naik bus, naik kereta api, naik apapun. Dia bawa mengatakan, kayung ini ya rasanya, seperti ini ya rasanya. ya. Oh jadi 30 tahun tuh suamiku seperti ini, kok aku nggak pernah yang ucap terima kasih. Terus sampai rumah, sampai Ruk, rumah, pulang, si istri ini, anaknya yang SMA, nanya sama ibunya, bu hari ini masa apa? Gak ada masaan. Gimana sih Bu, masa tiap hari nggak pernah masak Anak itu rasanya pengen diapakan Bu Diulek. Ucapan anak yang model begitu Itu mungkin dulu ucapanmu pada suami Mirip-mirip begitu Orang lagi kok keluar-keluar Dibawa segitu-segitu aja Dilihat duit aku gak iso Lanang model aku Masya Allah Ada ndak? Oknum-oknum yang model begini, insya Allah nggak ada, tapi faktanya, Saya nggak tahu faktanya, alhamdulillah nggak ketemu yang model begitu. Makanya diancam oleh Nabi Muhammad SAW, salah satu penyebab para istri yang masuk neraka, para istri yang masuk neraka itu yang disebutkan, itu kok bukan urusan apa ya? maksiat, maksiat, maksiat, maksiat itu tapi sesuatu yang nggak disangka gitu loh kalau maksiat kan jelas tuh penyebab masuk neraka, neraka maksiat mata melihat yang haram mulut mencapai yang haram itu penyebab masuk neraka semua orang mendeteksi itu kalau yang satu ini banyak wanita yang nggak sadar kalau itu dosa yang sangat besar karena menyebabkan pelakunya masuk neraka Laka, walaupun tampaknya sederhana apa itu? Ashir. kamu tidak mengucapkan terima kasih tidak bersyukur atas jasa-jasa suamimu atas kebaikan-kebaikan suamimu itu anehnya begini loh suami tiap hari ngasih gak dilihat kok mantan sekali ngirim saja diling ling terus Oh yang di atas tidak punya mantan, oh, apa aman, aman. Bu, ibu, ada oknum istri bu, oknum istri, suaminya itu ngasih macam-macam, nggak pernah disebut mantannya ya mantan dulu pernah waktu SMP atau SMA atau kuliah menjalin ikatan cinta terlarang, dia ya, mau nggak nikah kok ya ter terlarang dengan seorang pria eh setelah dia menikah suaminya tiap hari ngasih suatu ketika mantan itu sekali ngirim karangan buah oh jadinya karangan buah sak gitu ha? Mar kan kangen kan kan bu karangan buah menuluh ya Bukan karangan bunga, bukan ya. Buah dikumpul di Kayak plastik-plastik gitu ya. Kayak keranjang gitu ya. Sekeranjang buah lah gitu ya. Dikirimi sekeranjang buah. Masya Allah. Keranjangnya aja kayak dibuang itu, Keranjangnya ditaruh disimpan di luar keranjangnya. Terus, ya. Dirasa-rasakan buah ini. Dirasa-rasakan beda dengan buah yang tiap hari dibeli dengan uang suaminya. Masya Allah, istri model begini ini kira-kira tempatnya di mana? Jawab po, lanang-lanang jawab po. Sing lanang-lanang gitu, -lanang, Ayo jawab po. Di mana kira-kira tempatnya? Sabar dulu. Terus muncul komentar pada suaminya, kamu memang gak pernah perhatian sama aku, kamu gak pernah ingat sama aku. Dia yang bukan siapa-siapa saja ingat ini hari ulang tahun. Masya Allah, model ini? Apu itu langit goncang itu kalimatnya buat langit gon, goncang gurek Kalau nggak tobat segera, bumi siap menelan. Mati usai kita lek. Kata bumi begitu. Keren itu, karena itulah wanita yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Kufurnya tidak menghargai apa yang sudah dilakukan Allah lewat suaminya karena yang ngasih siapa Allah yang memberi siapa Allah suami kan cuman a ah, alat Enggak nah, terima kasih sama yang dipakai sama Allah Allah marah makanya Rasul bersabda saw lam yaskurin nas lam yaskurillah siapa enggak terima kasih pada manusia yang dijadikan oleh Allah sebagai jalan kebaikan untuknya maka dia tidak dicatat sebagai orang yang bersyukur pada Allah Taala, walaupun ini istrinya ngaji, sujud, alhamdulillah, alhamdulillah, rampung terus ngomong, ya, kamu berla, ini bla bla bla ini istri model begini, takfur nalar semua kalimat tahmidnya diblokir sama Allah, diblokir, takkan ku terima wujud syukurmu apapun. Sebelum kamu berterima kasih pada orang-orang yang kugunakan untuk memberikan kebaikan kepadamu. Terutama untuk istri adalah sua, suami. Jelas ibu-ibu? Apa? Suami. Sama lemes. Mereka yang menolak. Masih disuruh terima kasih lagi. Allah. Ujian, ujian lanjut dikit lagi boleh ya nah, ini nekmat jadi sebetulnya dalam diri kita ini nekmatnya luar luar biasa masalahnya nggak kita rasakan tadi yang saya contohkan kan sederhana ya hidup gitu loh, urip. sekarang ini kan sebetulnya harusnya girang ya oh iya aku cik urip ya masya urip. harusnya girang, bahagia, seneng gitu ya punya hidup tapi anehnya, anehnya kok nggak kerosok sebabnya apa itu, karena tidak dilatih untuk melihat gimana caranya bisa melihat nikmat yang kita miliki jangan lihat yang lebih tinggi, lihat yang di bawah contoh ini, bismillah alhamdulillah saya lihat ya, alhamdulillah sih Dapat kopi jahe, tapi aku dapat jahe. ini lebih enak Senang dengan nikmat yang saya miliki Senang. Alhamdulillah Akhirnya saya apa? Sibuk menikmati yang saya miliki Betul atau enggak? Betul Itu konsepnya Makanya ketika kemarin saya ditanya Waktu saya diajak foto sama seorang Apa namanya? Youtuber gitu kan ya Buateng. Masya Allah Gantung Odok Pol ganteng rodok oh, ada yang nanya sama saya beb, ganteng siapa beb sama habib dia atau habib umum oh, saya ini kan biasa melihat kepada yang di bawah enggak? yang di atas gitu tuh ya nah kalau mau dikompar sama yang di di atas, jawaban saya sederhana nah, kalau saya bilang ganteng saya kan nanti saya sombong tapi kalau saya bilang ganteng dia kan saya kufur nikmat paham lah. Ya? Kalau paham, nggak apa-apa, perlu. Ini levelnya orang-orang yang paham. Ya. Kalau saya bilang ganteng saya, nanti saya som. sombong. Tapi kalau saya bilang ganteng dia, saya nih nekmat. Maksud saya pak Aku cukup menikmati nekmat kegantenganku ini loh. Aku seneng ini dengan wajahku. Allah yang kasih, saya akan bandingkan dengan yang lebih-lebih di bawah. Tentu loh, ganteng aku, kan gitu ya. Terus begitu, jadinya nekmat. Enak gitu. Ibu-ibu kemakan iklan, wajahnya dibandingkan wajah iklan. Sehingga iklan, kita ngepelkan lipstick, tempelkan, plok, terus bercermin. Enggak bodoh, ya. Beda, cermin, lihat wajah, beda, aku keelek, terus gitu terus ya, aku keelek. Maka nanti kalau ibu mau kelihatan cantik, bu, gampang. Cari foto wanita yang lebih jelek dari ibu. Tempelkan di samping kaca, terus Anda bercermin. Wah, aku lebih ayu. Ya mas ya, aku lebih ayu, lebih cantik loh mas, masya Allah. Ya, tapi yang enggak usah praktek gitu beneran gitu ya. Cuman ini kenapa kok terjadi banyak wanita enggak mensyukuri nikmat dirinya sen? sendiri, karena sibuk membandingkan dengan yang lebih tinggi dan yang ngeri, yang ngeri untuk dirinya sendiri aja jelek kalau suami istri kalau suami istri istrinya terus ngomong mas aku nih menikah sama kamu 20 tahun rumah montra tetangga kita itu loh, baru nikah kemarin dibelikan rumah sama suaminya baru kemarin mas dibelikan rumah sama suaminya aku 20 tahun nikah sama kamu kamu kontrakan terus laki-laki model apa kamu ngeri nih ngeri untung suaminya sabar ya suaminya nggak sabar apa? bubar kalau suaminya nggak sabar bubar, suaminya sabar tapi namanya sabar berarti dalam teka, tekanan kesian suaminya ya suaminya kesi, kesian, makanya hanya itu suami yang stres WA saya Siang, masya Allah, ya, di samping juga istri-istri yang stres ya. WA suami stres juga. WA, WA gimana? B, suami saya begini, yang satu gimana? B, istri saya begini. Tetap, WA-nya WA kita di jurnal. Apa gitu ya? Tapi hidup kan gak begitu. Setiap orang punya ujiannya sendiri, sendiri. Nah, solusinya ternyata setelah saya pelajari hidup sampai usia saat ini. Solusinya itu gampang Ya ini hadith ini Udah pokoknya yang kita miliki ini Bandingkan dengan yang lebih susah Selesai-selesai Mesti enak Rumah ngontrak Ada yang ngontrak aja nggak bisa kok Wah, Ada yang diusir dari kon Kontrakan Kita ngon Ngontrak Alhamdulillah Seneng lagi nanti adanya Kontraknya kos Kosnya 3x3 Alhamdulillah Wah, Ada orang tuh yang tinggalnya di Sel Ya gratis tapi disel mau Ya kamu bayar tapi kan mer, merdeka Bahkan tiga kali di Tiga itu kan besarnya luar Biasa Compare terus bandingkan dengan yang lebih susah Pasti nanti akan seneng Oh iya, iya. bisa ketawa Begitu bandingkan sama yang lebih besar uh, Sengsoro -seng. Nah saya mau kasih resep Buat yang rumahnya sempit Pengen merasakan rumah yang luas Mau Jumat malam Sabtu datang ke Masjid ar -Rodoh. masuk sini, jembar, Iya rumah siapa? Oh, rumah saya, itu kan ya, rumah saya. Kalau Jumat malam, satu, datang di sini merasa jembar. Besoknya, Iya subuh subuh pergi ke Masjid Agung Solo, masya Allah, lu jembar meneng, besar, betul kan ya, jembar. Malam Kemis datang ke tempatnya Habib saya uh api rumah aku ya malam jumat datang ke masjid riyad uh besar rumahku sehingga kalau ditanya sama orang gimana rumahmu gede ternyata dia nggak pernah ada di rumah ya di rumahnya juga cuman kalau mau ti, tidur betul kan ya jadi hidupnya itu bahagia nggak perlu punya rumah yang besar tapi menikmati rumahnya orang-orang yang rumahnya besar enak atau nggak enak enak bapak punya mobil mau oh, nggak perlu kenapa mau oh, saya bisa naik tanpa punya ternyata tiap hari itu numpang temennya terus kan enak ya gonta-ganti mau mo? mobil nggak pakai merawat nggak pakai mikir macam ha maju-maju enak, syukur, ya Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ini kalau bisa begitu, hidup itu enak. Dan itu semua, simple, cara mengelola hati. lah itulah bedanya orang yang alim, yang punya ilmu, dengan orang yang gak punya ilmu. Yang punya ilmu itu kenapa bisa mudah bahagia? Karena tahu cara mengelolanya Contoh-contoh, maaf, ini kita ambil. Nah contoh. Ini apa ini jahe ya, jahe, jahe ini kalau masih apa namanya belum dikasih air, baru diambil dari tanah dicuci, kamu kremus, enak enggak? Enggak enak, betul ya, enggak enak. Nah punya ilmu, jahenya dimasukkan di dalam air panas, diaduk, diseruput, jadinya enak enggak? Enak, eh punya ilmu, kasih gula jawa. Enak Oh, Enak. Modal jahe, modalnya sama jahe, tapi punya il, ilmu. Jadi rasanya berbe, berbeda. Lah ini kamu punya hati, hati bukan jahe loh, hati. Kalau nggak punya ilmu, lebih ngeri dari jahe. Tapi kalau punya ilmu, unlimited tuh. Rasa nikmat yang bisa dirasakan dengan hati. Nah, saya nggak tahu ini tadi ngajar apa bawa -bawa alam. Oh, Judulnya pokoknya ya, Gimana caranya Hidup bahagia Ternyata bahagia itu Mudah Syukuri apa yang ada Ada lagunya itu ya Syukuri apa yang ada Hidup ah, ah, Itu sudah lagunya dengarkan itu ya Nanti hmm, kalau saya nyanyikan Kena copyright Pengajian kena copyright itu clear ya. syukuri apa yang ada malaikat nak kok emang nggak ada apa malaikat tersinggung malaikat yang bagi rezeki tersinggung emang kamu yang nggak ada apa hidung punya mata punya telinga punya mulut punya tangan punya kaki punya semua punya masih kurang apa bumi punya ini bumi kan punya kamu kamu kan udah ke langit nggak bayar itu bukti kalau bumi ini punya mu langit punya mu betul kan ya kalau langit ini punya orang lain kamu kan lihat bayar. Kamu lihat bumi dindinglok ini bayar enggak? Enggak, gratis toh ya? Gratis. Ke atas gratis, kanan gratis, kiri gratis, gratis semua. Ya, mau jalan-jalan. Bayar enggak kamu jalan-jalan itu? -jalan, jalan kaki keliling bayar enggak? Enggak, bebas kamu jalan-jalan. Berenang di laut, bayar enggak? Ya tergantung laut yang mana gitu kan ya. udah di kota ya bayar gitu kan. Kalau di lautnya kan luas gitu kan ya. Bayar enggak? Enggak. Gratis sungai. Masya Allah panjangnya luar biasa Terus kamu kok ngeluh Urib kok kau yang ini Urib kok kau yang ini Malaikatnya yo ngamuk Mana yang gak kamu miliki Semua udah diberikan sama Allah Subhanahu wa ta'ala Masalahnya kamu gak mau Merasakan Gak mau menik Mati